Halo, kembali lagi di YouTube channel Perawat Indonesia. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin bagikan informasi penting mengenai lowongan kerja yaitu pendaftaran Nusantara Sehat Tim Pes periode 1 tahun 2022. Ya, teman-teman bisa mencari ini di nusantara Ya, ini isi suratnya bahwa pada tanggal 13 November 2021, Kementerian Kesehatan kembali membuka peluang bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Tim Base Prodi 1 Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut. Jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, 1. Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, diutamakan promosi kesehatan dan ilmu perilaku, Tenaga kesehatan lingkungan, diutamakan sanitasi lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian dan tenaga gigi, diutamakan nutrisionis. Lalu teman-teman, teman-teman uh, harus mempersiapkan persyaratan pendaftaran, yaitu warga negara Indonesia atau WNI, lalu usia maksimal 35 tahun untuk dokter dan dokter gigi, 30 tahun untuk tenaga kesehatan lainnya. Ketiga, tidak sedang bekerja atau tidak sedang terikat perjanjian kontrak kerja dengan instansi lain pemerintah swasta dan tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS atau calon anggota TNI atau Polri serta anggota TNI atau Polri. Lalu, empat, belum menikah dan bersedia tidak menikah selama enam bulan masa penugasan. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani yang keenam bebas narkoba, yang ketujuh berkelakuan baik, yang ke 8 wajib memiliki STR yang masih berlaku atau surat keterangan STR yang sedang diproses tidak berlaku atau tidak diterima, yang kesembilan bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan, yang kesepuluh berpartisipasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional dibuktikan dengan memiliki kartu Indonesia Sehat atau KIS. Teman-teman juga harus mempersiapkan file-file yang harus diupload saat pendaftaran, yaitu pas foto, kedua scan ijazah, yang ketiga scan STR yang masih berlaku, yang keempat scan KTP, yang kelima scan kartu keluarga, yang keenam sertifikat pelatihan. Semua file yang diupload harus kurang dari 250 KB. Lalu bagi peserta yang sudah pernah mengikuti proses pendaftaran pada periode yang lalu Akun masih dapat digunakan untuk mendaftar Nusantara Sehat Tim atau Individual dan apabila lupa password dapat mengakses menu lupa password pada saat login. Tata cara pendaftaran dapat diunduh atau didownload pada menu bantuan atau petunjuk pendaftaran pada website nusantara sehat.kemenkes.go.id. pendaftaran ini yaitu untuk tenaga dokter, dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kepermasian sudah dimulai pada tanggal. 12-16 November 2021, pendaftaran. Lalu untuk tenaga profesi perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, akan dimulai pendaftaran pada tanggal 15-16 November 2021. Ketentuan pendaftaran, pertama, peserta mendaftar berdasarkan tanggal pendaftaran yang telah ditentukan sesuai jenis tenaga. Yang kedua, peserta yang berhasil lulus seleksi akan ditempatkan pada tahun 2002. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi halokemkes.go.id melalui telepon 021150567 atau melalui mail 021 Garing52921669. Pengumuman resmi bisa teman-teman download di sini ya. Nah, ini dia isinya. Ya teman-teman ini uh, isi resmi pendaftaran ya pada tanggal 11 November kemarin. Oke teman-teman silahkan lihat dulu. Oke, saya rasa teman-teman untuk pengumuman uh, pendaftaran Nusantara Sehat sudah teman-teman bisa lakukan sekarang. Ya, Teman-teman silakan melihat tenaga uh, atau jabatan informasi yang akan